Ready. Ragin ready. Satu notification. tiga phone man. Main phone, main phone. Dah. Action. Dah. Tadi kau tengok Adin tak? Tak tahu. Main telefon. jadi oh. Satu, dua, tiga. Oi. nak apa? Adin kan? Bodoh. Adin kau tak tanya lagi kau dah mpoh. Tak. Aku tak faham. Aku tak tanya lagi Adin. Adin tanya. Adik, oh. Tak masalah. Hmm. Tadi naik gua tu. Ha? Gua. Masuk. Lagi masuk. Eh, teman dia. Ya. dia tak ada. Ha. Tak. Tak ada. Buat je senang terus siap. Apa gig? Boleh. Tunjuk kat Mak Amah. Amah. Duduk Amah, duduk, tunduk ah. ke sini tunduk. Oh, <laughs> motor. Motor biar motor biar jangan motor, nampak. Tiba-tiba hilau. Tiba-tiba gig gay Mama, amko duduk pegang motor tu. nanti tak risau. Risau aman tu pukul motor dia jatuh. Motor dia. Oh. Okey dah, mah. Ready ya? Aiden, sabar. Kita okay, ni balik dulu kat. Oh. Macam dekat masas. Kau benda di masas yang mana? Tak benar. Jadi, red 1. Action. Eh. Bukan aku sikit je. Sikit. Ya, dat datang daripada mula daripada mula. Ready. Red 1. Action. Hoi Hutang oh. aku mana hutang aku? <coughs> tak sekarang ni jangan wajar munyik Aku nak dek kau Hutang lah Cut lagi 321 Action Hoi Hutang aku mana hutang aku? Kenapa? Kau tak payah <coughs> cakap bodoh Jangan cakap ke? Oh, oh. Tak oh, cool Tak, tak. tadi kan ke... Ready 321 action Hoi Hutang aku mana hutang aku? Cak, sebenarnya kena aku nak adik kau. Tak dapat adik kau, keluarga kau jangan ah, masuk. Cak. Jadi. jadi. Yang ni dialog kau. Jadi tadi Tuan Aison. Lu nak apa? <laughs> aku tak faham bodoh. Jadi. Jadi Tuan Aison. Nak apa? kau le bodoh. Ada nak tanya. Tadi tak cakap apa. Mana hutang aku? Sat sat. Sat sat. mana hutang aku? Eh tak, ini kau yang terus cakap kau nak apa. Ha lepas tu. Kau orang ada nak cakap. Iyalah. Pasal hutang. Kau dah dia Nation. Kau nak apa? Tahu aku men hutang aku. Nantilah. Sabar. Aku nak adik kau. Ah sedap kau. Lantak aku. 1 2 Oi! Nak apa? Mana tangga? Latih, latih. Lati. Lati, Sabar! Mari tangga. Cepat, cepat, cepat. Diam, bodoh. Can I do this? Satu, dua, tiga action. Ah. Sekali lagi, sekali lagi. Tolak je kan tak cakap kan? Tak cakap. Tapi, Adin gelak. Kena. 3 tuan Nice okay. Ready 3 tuan Ya ready man Ready 3 tuan Action 2 tuan Action Cut Boat balik okay, Turun bawah 1 naik macam tadi Ready 1 2 3 Baik tuan. Action. Sambut. Kau tengok, kau tengok kamera betul-betul. Sebab okey, putar ke kamera. Eh, Danish ah. Denise lah. Lepas tu kau pandang kamera. Terus okey. Tangan mana? Sini tangan. Ah, tangan. Bagi pan tangan kau yang pas. Okey, pandang kamera. Okey. Okey, pastikan betul ke sini. Ready, Satu dua Sambut.